serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia seputar idola kita, Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita mendapatkan kabar yang sangat-sangat membanggakan. Di kabar pertama persahabat ya Bunda Lesti Kejora ini mendapatkan penghargaan sebagai publik figur terinspiratif Wow luar biasa persahabat ya Penghargaan publik figur terinspiratif FAN 2022 itu diberikan kepada Lesti Kejora atau Lesti Andriani Masya Allah bangga banget nih persahabat ya kepada idola kita satu ini Kita simak persahabat Lesti Andriani atau yang biasa akrab dipanggil dengan Lesti Kejora merupakan publik figur muda Indonesia yang mempunyai segudang prestasi membanggakan. Karir Lesti dimulai sejak ia mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi Indonesia. Sejak saat itu, karir Lesti terus berkembang sampai saat ini. Di usianya yang masih muda, ia sudah mengantongi banyak sekali prestasi, bahkan hingga kelas internasional. Maka dengan mempertimbangkan semua itu, kami yakin Lesti Kejora bisa menjadi panutan bagi anak-anak Indonesia dengan bangga. Kami memberikan penghargaan kepada Lesti Andriani sebagai publik figur terinspiratif. Masya Allah bangga ya bangga dan sekaligus bahagia. Dan alhamdulillah persahabat ya berkat prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Bunda Lesti. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan sebagai publik figur terinspiratif. Di antara prestasi-prestasi Bunda Lesi Kejora, perhatikan persahabat yang pertama, itu menjuarai The Academy 1 Indosiar tahun 2014, dan juara 2 The Academy Asia 1 Indosiar 2015, SCTV Music Award 2015, Kejora, lagu dangdut paling ngetop, dan pendatang baru paling ngetop. Inbox Award 2015 masuk nominasi kejora lagu dangdut paling inbox Indonesian Dangdut Award 2015 kategori pendatang baru wanita terpopuler Berikutnya SCTV Music Award 2016 penyanyi dangdut wanita paling top Dan selanjutnya Inbox Award 2016 penyanyi dangdut wanita paling inbox Selanjutnya Indonesia Dangdut Award 2016 penyanyi dangdut solo wanita terpopuler dan lagu dangdut terpopuler atau zapin melayu. Berikutnya Anugerah Music Indonesia atau AMI Award 2017 artis solo pria atau wanita dangdut terbaik. Selanjutnya Indonesia Dangdut Award 2017 lagu dangdut terpopuler dan Anugerah Dangdut Indonesia 2017 video klip terbaik buka mata hati anugerah dangdut Indonesia 2017 fanbase dangdut tersosmed Lesti Lovers selanjutnya konser sosial media lida 2018 selebriti paling sosmed dan berikutnya bersahabat, anugerah music Indonesia 2018 artis solo pria atau wanita dangdut kontemporer terbaik Wow luar biasa banget ya dan banyak sekali prestasi-prestasi lainnya Yang memang tidak bisa disebutkan satu persatu saking banyaknya persahabat Inilah idola kesayangan kita Yang selalu membanggakan dan kita simak juga persahabat di kalimat yang luar biasa Lesti Kejora tak hanya cantik saja Namun dirinya juga membuktikan bahwa ia memang berbakat sebagai publik figur, Lesti juga sering membuat konten yang menghibur masyarakat luas Tentunya konten-konten ini sangat bermanfaat dan sangat memotivasi banyak orang di luar sana Terutama milenialis yang ingin menjadi sukses dan preprestasi, seperti Lesti Kejora ini, masya Allah, pokoknya bangga dan sekaligus bahagia sekali kepada idola kesayangan kita yang mendapatkan penghargaan sebagai public figur terinspiratif. Kemudian, para sahabat ada info juga dari L2 wid untuk Lesla Lover semuanya Kita harus follow Lesley kejora di Spot TV ya Jangan lupa untuk naikin popularitas dedek di Spot TV Dengan follow juga tuh persahabat Target kita itu adalah 500.000 followers di Spot TV Dan sudah tercapai saat ini 477,549 followers Tinggal sedikit lagi persahabat ya targetnya 500 Yuk kita kompak, kita support dan dukung yang terbaik Buat karya-karya idola kesayangan kita Dan berikutnya juga Persahabat perhatikan di akun Lesler Entertainment Karena bakal disuguhkan vitamin bahagia Vlog Lesler di Paris Persahabat ya jangan sampai lupa Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan vitamin-vitamin Yang akan disuguhkan lewat channel Youtube Lesler Entertainment Sudah dipastikan vlog Leslar in Paris akan di, di channel YouTube Leslar Entertainment kemudian persahabat di tiktok tiktoknya Papa Bilar perhatikan video yang diunggah oleh Papa Bilar saat main tiktok bareng istri tercinta di Paris ini sudah mencapai 22 juta kali ditonton untuk viewersnya Masya Allah ini kebanggaan kita semua